Dalam episode kali ini, kita akan membahas berbagai macam canting dalam membatik Dalam membatik tulis, alat untuk membatik itu sendiri adalah canting Dan ada berbagai macam canting dalam membatik Di antaranya adalah canting klowong Klowong, asal kata dari kata klowong atau kosong Canting klowong digunakan untuk membatik pola, garis, garis atau motif pada batik itu sendiri. Canting kowong memiliki berbagai ukuran lubang pada paruh atau cucuknya. Dalam membatik halusan, biasanya menggunakan canting yang cucuknya kecil. Namun sebaliknya, jika membatik kasaran, biasanya menggunakan cucuk atau paruh yang lebih besar. Selain canting kowong, ada canting cecek. Canting cecek biasanya digunakan untuk memberi isen-isen cecek pada lukisan batik Ukuran paruh canting cecek Biasanya lebih kecil daripada canting kelowok Bahkan jumlah paruhnya Ada yang memiliki paruh atau cucuknya lebih dari satu Ada yang memiliki tiga paruh Sampai ada yang memiliki tujuh paruh Selain canting kolong dan canting cecak, ada canting tembok Tembok, apadangkan dinding. Dinding. Canting tembok digunakan untuk menutupi bidang dasar kain supaya tetap putih atau sesuai warna dasarnya Dalam menutup bidang ini, biasanya kami menyebutnya menembok. Sedangkan, bagian kain batik yang ditutup di lilin tembok biasanya disebut bagian tembukan Lilin yang dipakai buat tembokan harus menggunakan lilin yang kuat, tidak mudah pecah, tidak mudah lepas. Dikarenakan biasanya di akan melalui beberapa proses pewarnaan. Catting tembok memiliki beberapa ukuran tergantung luas bidang atau bagian yang akan ditembok. itulah berbagai macam jenis canting dan kerudukan dalam batik. Semoga video ini